Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Nah di video kali ini Aku akan kasih tahu Cara untuk menghapus atau menghilangkan Tulisan atau merek pada kacamata Contohnya tulisan yang seperti ini ya Jangan lupa di subscribe channel keluarga Travla ya teman-teman Supaya kami bisa semangat untuk membuat video Yang menghibur dan bermanfaat Langsung saja alat-alatnya yaitu ada polis remover atau penghapus kutek ini banyak tersedia di toko-toko make up ada untuk penghapus kutek gitu ya atau penghilang kutek seperti ini itu harganya murah kok cuma 5000 udah bisa didapatkan dibeli lalu alat bahan selanjutnya yaitu ada lap khusus kacamata Ingat ya khusus kacamata. Lalu ada tisu. Nah, ini tisu bisa tisu apa aja terserah nanti buat bungkus koinnya dan nanti ada juga alatnya koin. Koinnya yang halus seperti ini kalau bisa ya, jangan yang Rp500. Nah, lalu kita mulai cara menghapus atau menghilangkan tulisan pada kacamata yaitu pertama kalian tuangkan penghapus kutek tadi ke tulisan di kacamata tuangkan secukupnya lalu setelah dituang dengan penghapus kuteknya didiamkan selama beberapa menit satu atau dua menit dan langkah selanjutnya ada koin nah ini koin uang logam seperti ini seribuan lalu dibungkus dengan tisu dan digesek-gesekkan saja pada tulisan tadi atau merek di kacamata tadi digeser-geser aja dihapus sampai benar-benar menghilang tulisannya ini terbukti ampuh bisa menghilangkan tulisan pada kacamata jadi bisa kalian coba di rumah nah ini gesek-gesekannya itu sekitar 10 menit ya ini video sengaja aku cepetin supaya durasinya nggak lama pokoknya kalian bisa lihat sendiri ini memang terbukti benar-benar hilang tulisannya tuh ini hampir hilang dan nanti aku cepetin lagi videonya kuliatin yang benar-benar hilang nggak ada tulisannya Ingat ya, koinnya, uang logamnya harus dibungkus dengan tisu Kalau nggak dibungkus dengan tisu, nanti takutnya kacamatanya jadi tergores Jadi jelek kan kalau kacamata ada goresannya nah Tara, kalian lihat sendiri udah hilang benar-benar hilang dan setelah itu kalian bisa cuci dengan air bersih lalu dielap pakai lap khusus kacamata ya supaya benar-benar mengkilap nah hasilnya seperti ini bersih dan enggak ada lagi tulisan yang mengganggu pada kacamata